Halo guys, selamat datang di Ramai Film. Hari ini saya akan menjelaskan jalan cerita film roman thriller 2002 yang berjudul *Killing Me Softly* atau di bahasa Indonesia -nya. penuh aku dengan pelan-pelan. Kalau tidak salah dan dalam video ini saya memperingatkan adanya Spoiler di awal film kita melihat gunung di mana ada banyak orang yang sedang mendaki dan tiba-tiba ada kecelakaan dan banyak orang yang terjatuh bebas dan kemudian kita melihat pemeran utama dari film ini yang namanya adalah Alice Alis seorang wanita karir yang cantik, tapi dia tidak mempunyai banyak teman. Suatu hari saat Alis dalam perjalanan ke kantornya, para tidak sengaja bertemu dengan seorang laki-laki tampan menawan dan rupawan. Adam namanya. Di saat melihatnya, Alis sangat tertarik. Dan timbul benih-benih cinta dan hasrat yang menggolora serta membara dalam hatinya. Ketika Alice di kantor, dia masih memikirkan pertemuannya dengan Adam. Dia tidak bisa mengendalikan pikiran dan hasrat ingin bercintanya. Kemudian pada saat makan siang, Alice memutuskan meninggalkan kantor demi melihat Adam di semua gedung toko buku. Lalu Alice menintai ke dalam dari kaca, tapi ternyata Adam juga melihat dan menyadari bahwa alis sedang mengawasinya. Singkat kata, Adam menyetop taksi dan mengajak alis untuk masuk. Mendengar tawaran Adam, alis duduk di taksi tanpa berpikir panjang. Mereka berdua duduk di taksi dan pergi ke rumah Adam. Alis dan Adam sama-sama ingin mengenal lebih dekat, lebih dekat, dan langsung melakukan cocok tanam. Adam meminta agar Alis datang lagi ke rumahnya untuk mengenal lebih dekat lagi, tapi Alis menolaknya karena dia harus bekerja. Lagi pula, Alis sudah punya hubungan dengan laki-laki yang tinggal serumah dengannya. Dalam perjalanan pulang, Alice merasa bersalah karena perbuatan yang baru saja dilakukannya dengan Adam. Tapi Alice masih juga tetap kepikiran dengan Adam. Alice berusaha keras melupakan Adam, tapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri untuk tidak mengingat Adam sepanjang waktu. Suatu hari, Alis menemukan poster Adam dan sebuah buku mengenai Adam di toko buku. Dari situlah Alis tahu bahwa Adam adalah seorang pendaki gunung dan dianggap pahlawan karena menyelamatkan sekitar enam nyawa dalam sebuah kecelakaan gunung. Mengetahui hal itu, Alis menjadi sangat terkesan dengan Adam. Lalu ia bergegas pergi menemui Adam di rumahnya. Adam juga sedang di rumah. Dia sangat senang. Lalu mereka mulai untuk mengenal lebih dekat lagi dan lebih dekat lagi dengan penuh semangat yang membara. Lalu Alice bertanya pada Adam tentang kecelakaan di gunung tersebut. Jadi Adam memberitahu Alice tentang kejadian tragedi itu. Adam juga memberitahu Alice bahwa dia tidak dapat menyelamatkan pacarnya dalam kecelakaan itu. Alice minta Adam untuk tinggal dengannya, lalu Alice pulang ke rumahnya lalu berpamitan dengan pacarnya. Mereka bertengkar, mereka bertengkar hebat, tapi Alice sudah kekeh dengan pendiriannya untuk bersama Adam, karena Adam lebih perkasa. Alis mengambil barang-barangnya yang tidak begitu banyak, lalu pergi ke rumah Adam. Di mana rumah itu ternyata ada seorang perempuan. Alis menyangka bahwa Adam telah berselingkuh. Dia berpikir bahwa gadis itu adalah pacar Adam, tapi gadis itu mengatakan bahwa dia adalah adik Adam, Deborah namanya. Mendengar itu, Alis menjadi lega. Lalu Debora memberikan alamat Adam yang sebenarnya kepada Alice. Alice sampai di rumah Adam, tapi tidak ada sesiapa pun di sana. Setelah menunggu agak lama, Adam pun tiba di rumah. Alice mengatakan pada Adam, aku milikmu yang aku akan tinggal bersamamu. Lalu mereka berpelukan dan melakukan adegan 17 tahun ke atas. Keesokan harinya, Alice pun mulai belajar mendaki gunung karena dia ingin ada terkesan. Di suatu pagi, Alice bertemu dengan temannya dan temannya itu memberitahu Alis bahwa hubungannya dengan Adam tidak akan bertahan lama karena Alis hanya tertarik pada Adam dikarenakan seks, tidak ada yang lain dan ini namanya bukan cinta. Di perjalanan seorang pencuri mencuri tas Alis dan secara kebetulan Adam melihatnya. Lalu adegan gejar kejaran pun berlangsung. Adam berhasil menangkap pencuri itu dan memukulinya. Alice juga tiba di situ. Dan pada saat itu, Adam mengatakan bahwa dia sangat mencintai Alice. Dan dia juga melamar Alice untuk menikah. Sebenarnya Alice merasa itu agak tergesa-gesa. Tapi kemudian Alice mengatakan ya, karena dia juga sangat mencintai Adam dan tergagung-gagung dengan permainannya. Dalam adegan berikutnya, Alice menerima sebuah surat yang berisi kata-kata gunakan pikiranmu, jangan terburu-buru, kamu bahkan tidak mengenal Adam dengan baik. Tapi Alice marah, lalu menunjukkan surat itu pada Adam. Adam memberitahu bahwa itu cuma tindakan orang yang ingin mengganggu saja. Percayalah padaku. Kemudian Adam mengajak alis ke gereja untuk menikah. Lalu keduanya pergi berbulan madu di mana mereka tersenang-senang di sebuah pondok di hutan. Yang adalah tempat pepulit Adam. Kemudian Adam juga membawa alis ke sebuah dan mengganti pakaiannya di situ setelah acara bulan madu mereka pulang ke rumah dimana kembali alis menemukan surat lain dimana tertulis bahwa anda telah membuat kesalahan besar dengan mereka. adab setelah membaca surat itu alis curiga bahwa surat tersebut berasal dari mantan pacarnya Lalu dia menelpon mantan pacarnya, tapi yang mengangkat telepon justru adalah sahabatnya yang mengatakan bahwa dia sudah jadian dengan mantan pacar alis itu. Pada suatu pesta bersama dengan teman-teman sesama pendaki the Deborah yang juga hadir di tempat itu memberikan sebuah kalung yang indah pada alis. Beberapa hari berlalu, di kantor Alis mendapat telepon dari reporter yang mengatakan ketika dia menerbitkan buku tentang Adam, dia mendapatkan panggilan dari seorang gadis yang mengatakan Adam telah mencoba berbuat yang tidak senonoh padanya. Alis pun pergi ke tempat gadis itu setelah Alis mendapatkan alamat mahnya. Ketika bertemu dengan gadis itu, Alice menyamar sebagai reporter. Gadis itu mengatakan ia dan Adam berteman, tapi suatu malam Adam dengan Pak memperkosanya. Setelah mengetahui ini, Alice semakin curiga pada Adam. Dia mulai berpikir bahwa Adam bukanlah pria baik-baik, dan dia telah melakukan kesalahan besar menikahinya. Suatu hari Alice membuka lemari pakaian di rumah Adam di mana dia menemukan banyak surat-surat. Dia mengambil salah satunya dan mulai membaca. Dan surat itu ternyata dari seorang gadis. Yang bernama Adele. Pada surat itu tertulis. Aku tidak bisa hidup denganmu lagi. Aku harus kembali pada suamiku. Ketika Alice sedang membaca surat itu. Adam pulang ke rumah. Alice segera menyembunyikan surat-surat tapi Adam juga mulai merasa curiga bahwa Alice menyembunyikan sesuatu. Ketika Adam tidak berada di rumah, Alice pergi ke alamat yang tertulis pada surat itu dan ternyata ia hanya menjumpai ibunya yang memberitahu Alice bahwa putrinya belum pulang sejak 8 bulan yang lalu. Ibunya juga menunjukkan kepada Alice foto-foto pernikahan putrinya, di mana di situ juga ada foto Adam. Dan sekarang kecurigaan Alice semakin kuat. Dia berpikir bahwa Adam telah membunuh gadis itu. Saat pulang ke rumah, Adam mulai netensi dan menanyakan apa yang disembunyikan Alice darinya. Lalu Alice memberitahu Adam bahwa dia telah membaca semua surat-suratnya. Tapi Adam mengatakan bahwa itu semua adalah masa lalunya, dan sekarang dia hanya mencintai Alice. Tapi ini tidak mengurangi rasa curiga Alis. Alis melarikan diri dari rumah Adam setelah Adam melepaskan ikatannya karena Alis beralasan bahwa dia perlu untuk uang air kecil ke kamar mandi. Adam yang segera sadar mengejar Alis. Tapi Alis berhasil bersembunyi di suatu tempat dan akhirnya sampai di kantor polisi di mana dia mengungkapkan bahwa suaminya adalah seorang pembunuh, bahwa suaminya membunuh seorang gadis yang bernama Adeline. Tapi yang dia miliki sebagai bukti hanyalah dua buah foto dengan latar belakang sebuah patung. Adam juga berada di kantor polisi mencari Alice, di mana Adam memberitahu bahwa Alice memiliki kesalahpahaman. Adam juga terlihat sangat sedih dan khawatir pada Alice yang melarikan diri tidak memakai sepatu. Oleh karena itu ia membawa sepatu Alice ke kantor polisi. Karena polisi tidak merasa punya alasan kuat mengikuti kemauan Alice untuk menahan Adam, Alice pergi menemui Deborah dan Alice memberitahukan semua hal ini padanya. Deborah juga mengatakan bahwa dia curiga bahwa kakaknya bukanlah orang baik. Di sini Deborah pun membuat pengakuan bahwa selama ini dialah yang menyirim surat-surat itu pada Alice agar Alice bisa diselamatkan dari Adam. Adam curiga bahwa Adam mungkin mengobur tubuh Adele di bawah patung dalam foto itu. Lalu Alice dan Deborah pergi ke tempat tersebut. Setelah sampai Alis dan Deborah menggali tanah di sekitar patung dengan menggunakan sekop. Setelah menggali beberapa saat, Alis menemukan sesosok mayat yang di lehernya ada kalung yang terlihat sangat mirip dengan kalung Alis yang diberikan oleh Deborah. Kemudian Alis mengetahui bahwa Deborah lah yang membunuh gadis itu. Debora mengatakan bahwa dia membunuh gadis itu karena dia sangat mencintai saudara laki-lakinya. Debora pun menyerang Alis, dan pertarungan dimulai di antara mereka. Di saat-saat Debora akan berhasil membunuh Alis dengan menggunakan sekop, Adam secara tiba-tiba menyelamatkan Alis. Alis pun bangkit dan berlari untuk mengambil pistol suar yang pernah ditunjukkan oleh Adam. Debora yang sudah seperti orang gila mencoba memukul kepala Adam dengan sekop, tapi Alice datang dan menembak Debora dengan pistol suar. Debora meninggal. Alice dan Adam pun berpisah. Dan film pertama. Demikianlah alur cerita film Kill Me Sobby. Semoga anda suka. Terima kasih sudah menonton di channel ini. Mohon dukungannya dengan like, share, dan subscribe